salam jumpa bertemu dengan plot tutorial Baiklah saya akan membagikan cara install aplikasi Plotagon Free All DLCs Bahan yang kita butuhkan adalah satu Plotagon Plus OBB Plus All Free DLCs link di deskripsi dua aplikasi Zarchiver, unduh di Play Store Plotagon ini versi 1311 Sepertinya belum yang terbaru, tapi lumayan kita bisa nikmati fitur gratis di dalam Bagi kalian yang sudah punya versi mod terbaru, bagi dong, jangan pelit. Setelah dua syarat di atas berhasil diunduh, langkah pertama, buka Z Archiver, klik download, cari file mentah tadi, Protagon Plus OBB Plus All Free DLCs 7Z, lalu ekstrak di sini. Setelah selesai, lalu cari gambar berlogo Plotagon dengan nama file apk, lalu install. Setelah selesai jangan jalankan. Kembali ke aplikasi ZArchiver, masih di tampilan download, geser ke atas, klik Put in OBB folder, klik, lalu akan muncul file dengan nama protagon Tekan dan tahan, pilih potong lalu klik download, pilih memori perangkat. Pilih Android, pilih OBB, lalu tempel. Kembali ke bagian Download, pilih Download atau unduh klik Put In Data Folder. Klik dan tahan file bernama Komplotagon Plotagon, pilih Potong, pilih Memori Perangkat, pilih Android, pilih Data, lalu tempel. Setelah selesai, buka aplikasi Plotagon, tunggu proses loading hingga selesai, dan nikmati. Demikian untuk install aplikasi Protagon All Free DLCS, mohon maaf bila ada kekurangan semoga dapat membantu.